Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi pada saat hari ini adalah Bagaimana cara membuat QR kode pada Excel Jadi untuk membuat QR kode pada Excel Kita gunakan kode ini Kita membuat fungsi MAC Kemudian nanti kita pemanggilannya Pakai make ini ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut: pertama, jalankan Excel, kemudian cari pilihan option di Excel versi berapapun, klik pada option, kemudian pilih pada customers ribbon, kemudian di sini klik pada developer kemudian klik ok setelah itu klik lagi pada option kemudian pilih trust center kemudian klik pada trust center kemudian pada Macro setting diklik, Pilih Enable all macros Kemudian klik ok Klik ok lagi Setelah itu klik pada Developer Kemudian pilih pada visual basic Kita klik Setelah itu kita klik pada Insert Kemudian klik pada modul Nah di sini kita masukkan kode BPA tadi Kita copy Kita masuk ke Halaman ini lagi Kemudian kita paste Kita paste di sini Setelah itu kita simpan Kita kasih contoh namanya QR Excel misalnya kita shift yes kemudian kita tutup close close nah Misalkan di sini kita akan membuat uh, QR kode dari alamat, misalnya. Uh. Nah, di sini kita ambil contoh ada ini kita buat QR-nya. Ini misalnya teks kemudian QR. Nah, di sini caranya kita buat kita ketik sama dengan kemudian fungsi tadi kita panggil make gr, kemudian ini kita alahkan ke sini kita tarik ke bawah nah ini Jadi ini hasilnya Saya bisa kita membuat QR kode banyak Banyak sekali Sesuai dengan yang kita inginkan Dalam sekali geret. Demikian tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh